dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhanyut seputar Lesnar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di sore hari ini Perhatikan persen media ya, siapa yang sudah menonton follow Lesnar Entertainment yang selalu membuat kita bahagia pastinya Masya Allah Inilah Bunda lesnya Papa Bilar selalu bikin bumper Apalagi persahabatnya momen Bunda Lesti Kejora Dan Papa Rizky Bilar saling tatapan Duh Sungguh tentunya kita bahagia Wow Masya Allah banyak persahabatnya Yang belum nonton silahkan nonton Karena ini penuh dengan keromantisan Mudah-mudahan rumah tangga Lesti Rizky Bilar selalu langgeng Selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita henti selalu mendoakan dengan tulus Buat idola kesayangan kita Momen ini pun bersama diunggah kembali oleh Lesti Bilar Tim Ada kalimat caption yang ditulis gal Oh my god, gak kuat tatapannya Masya Allah, gak kuat banget ya saat melihat tatapan Dari keduanya Bunda Lesti maupun Papa Rizky Bilar Komentar pun banyak sekali diberikan Banyak sekali respon yang tentu diberikan oleh para sahabat Leslar Yakni dari akun bahagia itu sederhana 76 Mengatakan Masya Allah tatapan yang sama dari pertama ketemu sampai sekarang Jadi ayah bahagia dan sehat selalu insya Allah Kalian jodoh dunia akhirat amin amin amin ya robbal alamin itulah komentar dan tanggapan yang diberikan Ini tanggapan yang sangat positif banget ya masya Allah dan kita, kita juga lihat ke momen berikutnya persahabatan yang diunggah oleh Agus Dalam putih Bilar ini mengunggah sebuah singgah woman ketika di vlognya lelaki entertainment tersebut ya masya Allah perhatikan mereka selalu saja membuat kita bahagia dan babar duh masya Allah banget diciumnya dengan manjanya bunda lesti kejora oleh papa Rizky Bilar ini selalu saya membuat baper, pastinya Mama Leslar jika kau ingin saat melihat apa bilar cium bunda Leslie Dan kita lihat persahabat di postingan ini ada kalimat kasan juga yang dituliskan kata Leslar setiap hari adalah hari kasih sayang. Cina jangan lupa tonton fullnya di YouTube Leslar Entertainment. Wow. <laughs> Kita lihat di kolom komentar, sahabat ya, ada komentar yang menarik ya Diberikan oleh para sahabat salah satunya Dari akun Naswas1196 Kontennya bikin kepalaku makin pusing Nasib jomblo LDR begini amat ya Wah, Masya Allah banget ya Tuh jomblo. Pastinya paper banget ya Melihat keromantisan yang selalu disuguhkan oleh Bunda Lesti maupun Papa Rizky Bila kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada gambar terbaru vitamin bahagia Nih baru nongol bersabat ya Idola kesayangan Akhirnya ini nongol juga nih Ketemu dengan Ivan Gunawan Aduh Masya Allah banget ya Selalu saja ditemani oleh Suami tercintanya Pengawal setia banget ya Tuh lihat Masya Allah Bunda Lesti Penampilannya sangat luar biasa banget ya Setiap hari Tentunya penampilan mereka Emang gak pernah gagal banget Kita semakin bahagia dan bangga Momen ini pun diripost kembali oleh akun legislator Siki ya. Kita lihat di sini banyak sekali tanggapan juga yang diberikan. yakni dari akun Instagram. Anita Yulianti mengatakan Masya Allah Dedeng nggak ada niatan bikin tutorial hijab pasmina gitu. Mudah-mudahan saja persabat ya ada kejutan bahagia dan kabar baik yang kita dapatkan dari Bunda Lesti maupun Papa Rizky Milan. Ada juga komentar lain dari akun Instagram. Sinta Karesa mengatakan, "Masya Allah, dan barat Allah gemes lihat stylenya Lesti dan Bilar. suka, wow, banyak sekali yang suka ternyata dengan fashionnya Bunda Lesti dan Papa Bilar. Doakan saja, persahabatnya, mudah benar mereka sehat dan ada kejutan yang kita dapatkan dari mereka berdua." Amin. Dan selanjutnya, ada info penting untuk kita semua dari Mas Di Disimak, persahabatnya karena vitamin bahagia juga akan muncul di channel YouTube-nya Rizky Bilar. Mas Gahuli menginfokan persahabat ya Bahwa kalian harus stay di jam 5 Pak Bos jaga BBL tuh. Wow ini sih banget ya Ini momen ketika Papa Bilar main biliar sambil gendong BBL Ditemani oleh Bunda Lesti Kejora tuh Jangan sampai ketinggalan persahabat ya Ini vitamin bahagia di sore hari ini Dan kita lihat juga ke momen berikutnya Adalah di Instagram dari Bang Ariel ya, Alhamdulillah Bang Ariel sehat